iya pelan-pelan Miranda memimpin hampir kesalip oleh pipa ayo Bu terbalik puter balik puter balik, balik. <tuk> habis ada di depan ini jatuh tinggal Miranda sama iya jatuh keluar. siapa itu masih sampai finish Miranda, Aldi Najwa Nova Kaila dan Rizky sekaligus 6 ya Mas Heri mampir kopi Mas Heri ah, Oke, dicuci. Wow, mantap. Ini tuh Ibu-Ibu. Ibu. Iya, kasih tepuk tolong. Ternyata Bina tersebut jadi dulu. Aldar al, al, memimpin paling depan. Puter balik Aldar. Aldar susun di ke luar. Iya, ternyata Aldar jatuh. Bina tersebut. Bina, bina. Bina memimpin Bina balik depan. Bina ternyata selamat. Bina. Iya, sabunnya. Bikin <cuk> loh, ikin telur. Bikin loh. Bikin pia kemudian yang a vari ardi lalu kemarin di disalsi lanjut kapal mati lampu ya Gak lagi nggak masih lama lagi. Siapa? Siapa? Najwa dan Taira. Najwa terjatuh. Ayo Najwa. Ya. Nova, Kayla. Nah. di Bapula <sukur> kurang def nih kurang orangnya tapi kalau kita ini ini lo lo teko lo ya Selamat, terima kasih Antam terus. Eh hey, semangat, semangat, semangat. Tiga